Selamat datang di Stream Valley, desa indah yang tersembunyi di pegunungan Kadiah Riverlands. Ini merupakan negeri yang indah bagaikan surga di dunia. Hidup di sini sederhana, tetapi berkecukupan. Di antara penduduk desa, salah satu yang mencolok adalah Akai Sipanda. Dia bermimpi menjadi pahlawan yang melindungi orang-orang Seperti idolanya Ling dan Kesatria Panda dari buku komik favoritnya Meskipun teman gemuk kita tahu, itu akan butuh latihan bertahun-tahun Dia pikir orang akan menceritakan kisahnya kelak. Karena alasan ini, dia berlatih teknik kungfu setiap hari Dengan keyakinan kalau ketekunannya akan memperbaiki kecerobohannya tapi bagaimana seharusnya kisah ini dimulai mungkin ya. oh apa yang terjadi pada lee gulasan kesatria naga Mungkin semua berawal dari sebuah mimpi akan tetapi apakah ini hanyalah mimpi Akai tahu kisahnya dimulai sekarang dan beginilah ceritanya.